3. di video kali ini aku bakal Jep, <laughs> ya seperti yang teman-teman dengar tadi itu adalah mungkin adalah opening baruku ini Maybe, kalau aku nggak lupa untuk nyebut ini ya so hari ini aku bakal flashback ya atau kita bakal melihat perkembangan menrose dari dulu hingga sekarang ya dari desember atau nggak januari itu Nah kita bakal langsung saja lihat ininya uh, ini ya, maros ini apa aja yang sudah berubah ya jadi sini aku dapetin uh, pas lagi giveaway coy Jadi ada give, uh, si apa ada orang di server Romansa nge giveawayin uh, blend power di karya karsanya Roman. Jadi ya udah. Dan kebetulan aku dapat uh, dapet ininya lagi, dapat menang lagi. Jadi ya udah aku bakal coba flashback ke um, apa nih? Ke Rams yang gitu, oke. Okay. Sebenarnya, rems pandros ini aku sudah sempat intip juga uh, beberapa. Ada yang cukup berubah gitu ya, perubahannya pasti ber berupa event-event event, gitu ya kan? Event-event apa gitu, kayak bikin bangun apa gitu restoran. Tapi sekarang ada sistem baru lagi di apa nih, mandros ini yaitu berupa sekolah-sekolah aja, -sekolah, gitu. jadi di di rims, uh, rims mandros ini sudah mulai dibangunnya sekolah-sekolah coy jadi udah banyak tuh sekolah-sekolah atau kalau nggak salah di sini cuma satu atau dua sekolah doang yang di ada di mandros tapi aku kurang tahu juga dan ini lama banget coy so ya yeah, dan ini dia rumahku seperti yang teman-teman bisa lihat di sini adalah rumah baruku yang dibuatin sama 464 e craft waktu di Rams di bulan Januari ya itu kebetulan iha bikinnya uh, apa rada mepet ya temenya ini udah malam kan oke ini udah mulai malam so langsung aja kita coba untuk tidur dan kita bakal coba lihat apa aja sih yang baru seperti yang teman-teman bisa lihat tadi uh, di rims ini ada beru ada bangunan baru berupa yup, itu dia ini berupa farming teman-teman jadi farming itu punyanya si Miu uh, Miu Kian's House. Oke, okay. jadi ini farmnya Miu Terus sini ada uh, storage roomnya si Miukian Terus ada farmnya Miu kayaknya situ ya. Tinggi betul. Ini farming atau apaan? Sampai setinggi betul sampai ini. Gitu. Oke, okay. di sini kita bisa naik ke atas. Isinya ya with semua. Terus kalau kita naik ke atas lagi, di sini ada bed room. Ya, yes, terus kalau kita naik lagi di sini ada carrot, naik lagi ada utang, jadi ya bisik utang, guys. Oke, okay. aja. Dan ya di situ juga ada sekolah, nih ya. atau apa ini aku lupa. Tapi kalau aku pikir ini kayak sekolah teman-teman. Nah. Oh ya di sini ada apa nih? Uh, Runway. Runway Pesik, ini kayak Oh my God, oh shit, oh my God, ouch. Gak itu untuk apa. Oh ya, yeah. teman-teman masih ingat gak sih, ada dulu di Rims Manufaktur ada Revin yang gede, but ya yeah, ada Revin yang gede, but sekarang Revin itu masih ada teman-teman. Revin itu masih ada di sekitaran sini. Yap, ini dia Revin nya tapi sekarang Revinnya itu sudah ditutup teman-teman, makanya jadi yang sekarang. Oke, okay. kita lihat dulu Revin bersejarah ini. <laughs> jadi ini kebetulan banget aku uh, dapat rumah atau dapat tanah di Revin ini ya. Dan boom, ini dia Revin nya Oh my god, legendaris sekali di sini. Tuh teman-teman bisa lihat dari atas sana, tanah-tanahnya sudah ditutupin dan disini kebetulan ada Stronghold juga. Ada stronghold terus ya kita bisa masuk um, dari sini naik lagi ke atas gitu. Oke, okay. mari kita naik lagi ke atas terus kita bakal coba lihat apa aja yang baru gitu. Oke, okay. dan ini adalah rumah legendarisku teman-teman. Ya rumah legendarisku. Jadi di sini aku sebenarnya ada niatan pengen jual rumah ini coy. Cuma masalahnya kayaknya rumah ini tuh gak terlalu laris karena yang beli kagak ada. Jadi ya ya udah. Rumah siapa uh, rumah siapapun ini ini sebenarnya rumahku teman-teman. Jadi kalau kalian ngikutin episode um, apa nih? Episode Mandosku yang episode berapa itu? Episode 2 atau episode 3 itu aku lupa. Dan di sini sebenarnya waktu aku offline ya. Sebenarnya aku sempat bikin ini teman-teman. Bikin tempat makan gitu. Jadi aduh aku nostalgia bersama sama ini. Jadi aku pernah ngajak makan-makan uh, bareng roman di Uh, apa nih dia ya teman-teman oke okay. so landscape kita bakal coba ke sini oh ya yeah, ini rumahnya Siki teman-teman jadi kalau teman-teman sering lihat ya ini ada jembatan jembatan ini biasanya menuju, uh, tangga ini biasanya menuju ke rumahnya si kiki ya nah jadi ini dia rumahnya si kiki ini nggak tahu beneran rumah atau bukan tapi kalau feelingku sini kayaknya rumah ya tapi kagak ada tulisan key house gitu loh habis table, uh, table house but still under oke okay? atau ini sebenarnya rumah siapa teman-teman aku agak lupa kalau misalkan ini rumah si Kiki nggak mungkin dia bisa bikin segede ini sih dan yap dulu kalau teman-teman lihat di sini tuh tempatnya kosong betonan dan sekarang ini sudah jadi rumahnya si uh, Zer Zer Titi Oke, di sini ada Uh, apa nih, para member-member ya? Nggak tau lah apa itu, yang ngasih chest gitu. Terus di sini juga ada, oh my god, aku kangen buat sama ini, teman-teman. Iya, kalau misalkan teman-teman, apa tuh? Pernah ngikutin aku waktu di Rems ya. Ini adalah tempat pernikahan, teman-teman. Jadi ada siki sama si siapa tuh, di Albert, kalau gak salah. dia obat kalau nggak salah, yaitu sempat iseng untuk bikinin tempat ini, coy nggak apa-apa. Terus di sini ada tamannya Seki juga dan oh my god di situ ada semacam uh, ada rumah juga teman-teman. Jadi dari sini itu kemangannya cukup jauh dan kita bakal coba ke sana mungkin. Tuh nggak usah, nggak usah deh jauh sih. Terus di sini ada uh, kotak surat Leon, Leon. Oke. Okay. Oh si Leonard. Jadi ini rumahnya si Leon duit Dewit Ansi. Konsep rumahnya bagus-bagus, cuma, aku sebenarnya nggak kepikiran juga bikin konsep rumah kayak gini. Oh my god, ide-ide kalian tuh bagus-bagus loh. Jadi sebenarnya aku ke sini tuh juga sekalian nostalgia terus nyari referensi rumah coy Teman-temanku pada bagus bikin desain rumah loh. Aku masih cacat dari awal oh, aku main Minecraft. Terus di sini teman-teman, di sini ada semacam restoran coy Di sini ada tempat parkir. Ada tempat parkir. Terus di sini ada ada KFC. Coy. Ada KFC, terus di sini kita bisa masuk juga. Nah, disini tempat kita mesannya, ada Bapak Ripper di situ. Terus di situ juga ada Jeko, teman-teman. Oke, okay. sebenarnya ini tempatnya kecil banget. Terus nggak ada toilet lagi ya. Bagus. Bagus, Kak. KFC tuh, kagak ada toilet. Terus di sini juga ada Jeko, teman-teman dan Jeku cuma ada kasur doang bagus bagus sekarang Joko bukan jualan donat lagi ya Joko bukan jualan donat lagi melainkan jualan asur oke okay, di sini ada uh, Menrose Academy School oke okay, okay, ternyata di sini sekolahnya temen temen oke okay. jadi awalnya aku kira ini tuh hotel ternyata teh bukan <laughs> oke okay, awalnya aku kira ini tuh hotel dan di sini ada lahan kosong teman temen gak tau bakal dijadiin apa sama member-member terus, -member ini semoga aja ada event baru yang mungkin aku bisa ikutan. Sebenarnya, emang semua member itu bisa ikutan buat event-event kayak gini, teman-teman. Tapi ya, karena aku bingung mau bikin konsep rumahnya gimana deh, konsep apa bangunannya itu gimana. Dah, ya aku kangen itu, aku tahu itu apaan, aku tahu sumpah, aku tau itu. Oh my god, ada zombie, teman-teman. Oke, okay. enggak, ya, ya. okay. enggak, enggak sini ada rumah rumahnya siapainya aku lupa ya jelas itu ada rumah yes, jelas di sini juga ada pohon-pohon teman-teman farming pohon gitu oke okay. di situ juga ada rumahnya skincraft teman-teman jadi skin craft ini bisa dibilang uh, member baru soalnya waktu aku masih ada di rims dia juga udah masuk jadi dia di bulan Januari udah donasi kita gitu tahu udah support roman gitu deh karena oke okay, dan di sini teman-teman di sini ada kayak apa gitu aku nggak tahu uh, putra putri sakit hati apa eh, apa ini komitmen lama aku nggak tahu itu sebenarnya buat apa ya enggak apa terus di sini ada rumahnya ya Nikiti teman-teman Yap rumahnya Nikiti cukup uh, jauh perkembangannya teman-teman ya beda ya, dengan yang dulu dengan apa yang aku buat dulu itu ya jadi dengan yang aku buat dulu itu cuma ya persinggipan yang doang agak terbentuk gitu loh oke terus di sini juga ada ada ini sumpah ini pada bed jadi aku fixing mau lewat mana gitu di situ juga ada shovel dan apa ini. terus di sini juga ada oh my god aku dapat ini oke ini rumah romansa mentang tentang dia CEO owner ya atau owner dari server ini Oke, okay, aku nggak bisa naik. Hmm. Oke, okay, aku juga nggak bisa lewat sana. Oke, okay, ini mungkin bisa. Aduh, telat lagi. Okay. Oh my god, susah cok. Iya, yeah, cok, susah. Oh my god, apalagi ini. Iya yeah, kan, susah. Harus nggak apalah. Oke. Okay. Di sini juga sebenarnya ada ini juga teman-teman ada tempat kosong ini nggak tahu Roman bakal bikin apa di sini. Kita lagi teman-teman dan disitu juga ada lobby mantras. Oke untungnya waktu aku menang giveaway itu pas aku masuk krim aku pikir ini tuh bakal um, ini teman-teman bakal apa nih? bakal ke spawnnya kesana ke sana dan barang-barangku hilang ternyata kagak teman barang-barangku masih aman ya oke okay, di sini ada uh, kayak apa ya Yani, yani ini apa tuh oke okay. halo selamat datang di Kitty Mart oh ini Yani Kitty Mart tolong jangan dia acakin cakin barangnya ses sesuai jumlah barang eh, sesuai jumlah barangnya ya dimohon jangan mencuri ya karena nggak mudah nyari bahan bahannya. Oke, okay, permisi. Oh, ini sistem restonya aku tahu teman-teman. Dia pakai piston piston gitu. Oh my god, really? Dia juga ada jual ini tuh. Oh gitu. gila loh, gila loh, gila loh, gila lo Oh my god. Ini kafimart. Terus di sini ada kayak tempat es krim coy. Jadi kalau teman-teman Uh, sering ke mal-mal gitu. Jadi ada tempat panjang gitu, isinya kayak dan dalam kulkas gitu. Oke, okay, di sini juga banyak stok-stok yang belum terisi atau barang-barang yang belum terisi. Tapi secara keseluruhan ini, ini apa? Ini mart udah cukup bagus lah. Di sini ada tempat sampah juga. Rasanya aku pengen bikin sistem reset gitu lagi, tapi aku bakal coba bikin caranya nanti ya teman-teman. Kayaknya aku masih hafal untuk pakai ya. Oke, sekarang kita bakal coba ke tempatnya John Gamer. Coy, oke, okay, aku sebenarnya lupa rumah John Gamer mana. tapi feeling feelingku ya. Rumah John Gamer itu gak jauh-jauh dari sini. feeling feelingku, feeling feeling seorang apa okay, gitu. Oke, okay. rumahku Istana tuh Rumah, oh ini rumah John Gamer teman-teman. <laughs> oh, belum jadi, rupanya. Kayaknya sih John Gamer rada itu dengan bukan rada males sih Cuma dia mungkin belum sempat aktif atau jangan-jangan uh, dia belum donasi lagi untuk Munros Jadi rumahnya belum selesai Tapi secara konsep, aduh parah Aku jadi iri tuh swear swear swear aku jadi iri Aku jadi iri sumpah sumpah sumpah, sumpah. Free stuff but not no, no, no itu armor armor armor armor, armor. di situ juga ada bahan-bahan uh, building dia teman-teman. Oke okay, bahan-bahan building nya dari sini semua. Ini biarin aja. Ada ender chest, isinya kosong. Hmm. Oke. Okay. Oh my god sumpah ini konsep rumahnya. Huh sumpah. Jadi iri buat temen-temen Parah kik Oke mungkin sekian dulu Untuk video kita kali ini Saja so, jangan lupa untuk like share, dan subscribe Thank you for watching so Until time Bye, -bye.